UNA, program olah nafas. Pak Jarod, apakah orang yang baru pasang ring jantung atau punya masalah jantung, sakit-sakit berhubungan dengan jantung, boleh praktek olah nafas metode Bim Hof, Ya, Dalam pengarahan sebelum latihan olah nafas, pasti saya akan jelaskan bahwa yang punya penyakit jantung, jangan dipaksakan, karena metode olah nafas Bim Hof ini bisa terlihat di saturasi, naik, tapi juga bisa terlihat banyak sekali yang mengalami denyut jantung berdetak lebih keras ya makanya harus hati-hati misalnya yang metode satu tarik nafas lepaskan kayaknya sederhana cuma dua kali tapi kenyataannya begitu 50 kali atau 100 kali pulsanya naik gitu ya ada juga yang memang pikirannya nyaman banget malah nikmat itu turun ada juga tarik nafas lepaskan dengan tenang tapi ada yang duk duk duk duk nah makanya orang beda-beda nah sekarang berapa batasnya oke batasnya beda-beda contohnya begini Bapak ibu umurnya berapa? Kalau Bapak ibu treadmill itu ada papan di papan treadmill itu atau di, kalau dia digital ya bisa dipencet dia itu itu ada rumusnya. Jadi ada grafiknya gitu ya. Umur sekian batas denyut jantung itu berapa. Bahkan kalau orang treadmill itu memang sengaja naikkan denyut jantung gitu ya karena tujuannya apa? Kita pilihkan program treadmill gitu ya. Burn kalori gitu ya begini, wah tuh dibikin lari cepat, lari pelan, lari cepet lagi, pelan lagi. Itu pulsa di jantungnya kan kelihatan gitu kan, oh itu naik 120, 130. Kita kalau mau bakar energi harus sekian menit, capek 160 gitu, waduh. Emang atau kalau bapak ibu pergi ke ke klinik ya untuk ngambil tes kesehatan, ada kan tes treadmillnya gitu, disuruh sampai udah nggak tahan, oke okay, stop sampai di situ dianalisa. Gitu. Nah itu sebenarnya batas bahwa berbeda usia berbeda batas. Nah, sama juga ketika orang sakit jantung ya, mestinya dokter jantung yang menangani ya, sesuai dengan usianya juga. Ya, jaga ya, Pak, gitu ya. denyut jantung sampai jangan lebih dari ini. Nah, itu menjadi batas juga dalam latihan olah nafas. Bahkan saya memberikan batas 10 poin di bawahnya. Jadi misalnya batasnya itu katakan dengan sesuai dengan tingkat umurnya kondisi dia ya, tidak ya, apa jaga denyut jantung jangan lebih dari 120. Beda sama orang sehat, mau bakar energi, malah treadmill supaya naik mencapai 140 gitu ya. Dalam sekian menit, wah keringat keluar semuanya. Ya karena emang kalau jalannya pelan-pelan ya denyut jantungnya enggak pulsanya enggak naik gitu. Tapi dengan dinaikkan gitu, pelan lagi, jantungnya kuat. Tapi masalahnya kan ini udah masalah jantung. Pasang ring lah atau pernah stroke, pembuluh darahnya jangan ada kesumbat, sehingga kalau terlalu kenceng enggak tahan. Nah, itu kan bisa konsultasi soal batasnya tadi dengan dokter atau ke di Halo tanya berapa misalnya katakanlah 130 batasnya, nah saya sarankan kalau olah nafas lalu mencapai 120 jadi 10 poin di bawah batas batasnya 120 mencapai 110 segera masuk relaksasi. Ya, kalau tadinya nafas tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan dua sekali baru 50 nih jantung saya ini ke hari ini kok tinggi nih gitu sepuluh poin di bawah batas saja bapak ibu boleh pakai ritme sendiri ya mungkin matikan audio saya Ada, lebih pelan gitu ya nah sambil pelan itu kalau kita takut jantung ya jantung tetap berdebar-debar walaupun sudah menghentikan maka Tenang, ya. Tuhan tolong, bisa gitu ya. Atau bayangin tenang, bayangin air terjun, atau apa yang tenang, yang bikin tenang. Karena itu dan pulsa itu juga berhubungan dengan perasaan. Begitu kita tenang, nanti akan turun. Atau kalau memang nggak ada kekhawatiran apa-apa, hanya menurunkan ritmenya, sama, tarik nafas, lepaskan, tapi nggak. nggak itu ya. Nantinya nah pelan-pelan aja. Ritmenya sama dengan hitungan, tapi nggak kuat-kuat. Ya, itu aja nanti bisa pulsanya turun lagi jadi yang punya penyakit jantung memang hati-hati apalagi dengan yang metode dua ini dimana pakai tahan nafas gitu ya harus lebih hati-hati lagi ya kalau memang sampai udah ada sakit Pak gitu tadi saya baru tahan 15 detik udah sakit ya berikutnya 10 detik aja ya jangan sampai menjadi sakit ya kalau hanya uh, keringat, keringgingen itu simptom biasa di dalam olah nafas, Itu bisa dilanjutkan. Tapi pusing, nah nanti saya mau bicara soal pusing ya, tapi sekarang ini dada terasa sakit. Nah itu saatnya kita stop di situ. Kalau 30 detik nahan nafas sakit, nanti dilanjutkan lagi hari-hari berikutnya ditahan di 25 aja. Tetap latihan tapi tahu batasnya ada di situ itu ya. Itu yang yang nanti membuat nggak ada hal-hal yang terjadi yang tidak diharapkan karena memang kondisi fisik dengan adanya sakit ya tapi sebenarnya justru olah nafas itu untuk membagi kondisi ya terutama memang paru-paru sama jantung paru-paru karena covid udah sembuh sih tapi dulu sepedaan bisa 80 kilo, 50 kilo, sekarang baru 10 kilo udah ngos-ngosan itu. Ya karena kita sembuh tapi paru-paru kita udah pernah keserang gitu. Nah, ini justru metode saturasi 100%, pH tinggi, nanti regresial terjadi, paru-parunya membaik. Pernah kanker atau pernah operasi, tangannya kebas waktu waktu onah nafas nih. Gringingan melulu di situ gitu. Ya, dulu nggak pernah bisa ngerasain gringingan, sekarang jalur menuju yang dioperasi gringingan. Gringingan terus gitu, tapi nanti coba lihat itu. Lama-lama kebasnya hilang. Kesembuhan terjadi, jadi ringingan itu hal yang sangat wajar, tapi hati-hati ya. Kalau sekali lagi pertanyaan ini, walaupun pernah saya jawab, saya jawab ulang, nanti saya akan upload ulang karena jantung itu ya. Ya, organ yang lain berhenti, itu bahkan ada orang yang operasi ginjal gitu ya. Tapi kalau jantung ini, kan, ini pompa, ini dia berhenti, pompa berhenti, berdetak berhenti, bernafas ya. Jadi hati-hati ketika berhubungan dengan jantung, tetapkan batasnya di mana masih merasa uh, nyaman.